Kamera jangan mati Masak ya. ya rame gini. Di orang di September NusIPP yang besar Oh jay yo yo yo yo yo ada ditutup arpegas, diunggungungke. Dulu jangan <similiansocracy> dihapus, Taman selamat yo. <laughs> <laughs> aku fresh aku pres, pres aku selamat nang dadi arep buka buka guys guys pengen info kok bisa yo bisa wanita orang ini sebelumnya rame sakit. mau rumah sakit Rita No, ya, Ayo Sampai mis morally B傍�' Ayo Siapa ini? yang Oh. Jangan ini. seno dikontrol. mau, jamah. Oh kacang nih kacang kacang kacang kacang hey, hape, hape ini hp hp ini jogo <tik> musyrah metu-metu, musyik jamaah maka jamaah sholat ngasar pirang rokat, lho wing go ya, terus sholatnya ya, gak genah malian mas sholat ngasar, orang enak sholat sunai proses manual dulu lah pas lima oh sama lagi oh beli oh, iya, iya. iya. oh. <laughs> <laughs> tentang Wes sitok kalah <tik> no dijene Asih tok di apa loro teluan sitok ora warga kayak <laughs> <laughs> itu Jangan-jangan itu dukung jane? dipaksa lo minggo wuuuuh poi di buare poi a Hai Thank <laughs> you. Pesan langsung, kita bareng bareng, bareng hadir saya guys orano aku Ini 4, 5 sama sekali ini Oh, ini, ini, Jangan lupa Jangan buat memang kaget. Tapi gimana? Tadi. Tadi. Kalau Tapi kan anu kebal <laughs> <laughs> eh, <rom giga. laughs> Ya, señorita, <tose> por favor, venga. ¡Eh, eh! ¡Venle! ¡Venle! Thank <laughs> <laughs> you. harapnyaan ada geden nyuting singkongnya, Hello, what's up? mari kita nampai pada di pertandingan pengorban seluruh di untuk kita yang itu Untuk membuatlah foto-foto bukan untuk karena sama-sama mari kita bermedia sosial yang baik, mari kita bermedia sosial yang untuk apa? Untuk kita bersama. Untuk tempat ditutup sampai menunggu batas waktu yang nantinya sama-sama tak. Mari kita bersama dengan mengucapkan subhanallah. lebih.